Halo sobatku, jika anda orang yang gampang jijik, silakan skip video ini karena ini adalah uji coba secara real. Bagaimana cara seekor lalat betina mengeluarkan larvanya atau bayi lalat. Inilah yang terjadi jika sobatku membiarkan makanan dalam kondisi terbuka, lalu lalat mampir di atasnya. Beberapa jenis lalat mengeluarkan telurnya yang akan menetas dalam satu hari saja. Beberapa jenis lalat lainnya bisa lebih cepat yaitu langsung mengeluarkan larva yang akan menjadi lalat dalam tiga hari. Lalat sengaja meletakkan telur atau larvanya di tas makanan agar larvanya langsung bisa mencari makan. Setiap lalat rumah betina, dapat bertelur lebih dari 150 telur dalam satu periode atau batch. Secara umum, lalat rumah betina dapat bertelur hingga 500 telur dalam 6 periode atau selama hidupnya. Umumnya, lalat dewasa mampu hidup dalam rentang waktu 15-30 hari. Tanpa makanan, mereka bertahan hidup hanya sekitar dua hingga tiga hari. Maka, sedari sekarang, yuk biasakan menutup makanan.